manusia dari nutfah, kemudian dia transformasi berubah menjadi apa? Rahman, ya, proses Jadi, setiap, air, bina, berubah ke kemudian menjadi sebuah <tuk> Saat mudah kisannya, kisah Allah itu siapa? dia adalah ruh istri ketika Jadi kalau kisanya jangan menggambarkan agar terangkat karena itu nanti dari akhir orang kalau ketika diriangan merasa berasa puasa, merasa banyak haji, umroh, haji dan sebagainya, tapi seluruh riba dirieng gak ada. anak jadi ibadah that book <laughs> di sini ini mereka mati kalau terus puasa kata dua perempuan di yang saya dua silakan di sini ya apa apa boleh kita puasa asalnya keluar Salah satu yang Kita yang lain, karena seorang raja yang presiden bersihkan orang biasa. Bukan yang orang biasa ini seorang sufi, Kemudian, kata raja, Karena miskin, lihat orang Kami Cara makan, Lihat lihat bapak kamu minta apa saja, saya akan Raja kemudian dijawab oleh seorang sufi ini, raja. Jadi raja kok bisa? Ya, ya, siapapun yang berhasil menundukkan emosinya dan sahabatnya, dia ya bisa menjadi raja. Maka raja yang belum menundukkan emosi, ya. dia tertawa oleh syahwatnya. dia orang optimistis. Kamu ya. jadi raja? I uh -huh. tapi tinggi kunci ke orang tua-tua di sini Tapi sebagai penutup dalam undangan saya sudah alamat ayat 103 alaman 103 tujuan. Manusia tidak akan pernah melihat mampu melihat dunia sendiri Nah, ayat ini mengatakan kepada Allah Kamu mau melihat aku? Dan itu dikulul apsor Dengan mengatakan mata seperti ini, kamu tidak bisa melihat Karena mata aku terbatas, dia mahal tidak terbatas Sesuatu yang mahal terbatas tidak bisa melihat sesuatu yang terbatas Tapi kalau dia melihat じゃあ kita <tuk tangan> Saya berusaha bahwa dia soal suatu yang Dia ditanya, Jalan mencobrol berapa lagi ada lagi? Dia bilang, Sebanyak jumlah satu. Banyak sekali. Tetapi kata dia, Di antara berbagai jalan yang saya ternyata paling menekan, Dan paling juga adalah, yeah Kena sebuah isyarat bahwa kita punya Tuhan, pencipta kita, ya, ketika menciptakan kita, menciptakan kita karena cinta wujud kita ada ya, karena cintanya, karena Allah punya alasan untuk menciptakan kita Allah punya alasan untuk dia sendirian, tidak menciptakan apa tapi karena cintanya dia yang menciptakan Allah dan tidak dipikir sama di dengan cinta, kebaikannya terus Allah berbicara semua, berbicara semua Dan nanti di hari akhir juga karena rahmat Allah SWT Bahkan nanti di hari akhir Nabi pun tidak mampu memberikan suhafatan kepada orang yang sangat-sangat-sangat keterlaluan dalam dosanya Bukan di bilang, Pak, saya sangat saya saknat, saya kehabisannya Sehingga bisa menyalahkan tadi Lalu besitulah Allah No, no, no Karena I mm don't -hmm.